Kenapa orang gelisah? Tahu kenapa orang gelisah? Karena jauh dari Allah Subhanahu. Tapi Allah pernah jauh nggak dari manusia? Allah nggak pernah jauh. Berarti jauh itu ada pada rasa dan pengetahuan. Karena pengetahuannya tidak ada tentang Allah, maka rasanya tidak dekat kepada Allah. Pengetahuan itu bahasa Arabnya ma'arifah, kumpulannya disebut ilmu. Ya? Jika diamalkan, muncullah rasa. Jadi, apa yang disebut rasa "zauk"? Zauk itu adalah "netijatul amal" (bilelun), buah dari mengamalkan satu ilmu, muncullah rasa.